Oke okay, baik, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pada pagi hari ini. Uh, syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada uh, siang hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan untuk dapat melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini, yaitu topiknya adalah tentang kesadaran. ya nah Oleh karena itu, sebelum kita mulai proses pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut uh, agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa mulai. Oke, okay, baik. Semoga dengan doa yang kita berikan tadi itu dapat menjadi ini ya, penyemangat kita ya. Karena belajar itu adalah pahala gitu ya. Kita belajar untuk mencari ilmu ya. Semoga nanti dari apa yang kita lakukan ini menjadi sesuatu amal ibadah bagi kita dengan tujuan ya membantu orang lain gitu ya uh, sebelum kita kuliah oke okay, mutiara mohon uh, di ini kan mute all ya karena mengganggu oke okay, nah uh, sebelum proses belajar kita mulai seperti biasa silakan absen dulu ya uh, absen dulu Oke, okay. di ini seperti biasa ya. Nah, kemudian ini sudah pada absen kemarin ya. Nah, sekarang tanggal 24 November ya. Kita belajar. Oke, okay. ini ada nama-namanya ya. Sudah ini ada yang belum absen. Oke, okay. siapa yang belum absen nih? Andini, kemudian juga Dea. Dea juga belum absen nih. Oke, okay. Diva, Diva biasanya rajin ya. Tapi kenapa nih, kok belum masuk ya. Diva, oke okay. silakan absen. Hilda Nurul, ini Hilda ada enggak? Tidak ada. Uh, Jamilatul, ada. Oke, okay. dan seterus-seterusnya ya. Jamilatul, belum absen. Nih, oke. Okay. Muhammad Rizki Firman Shah, biasanya cepat dia datang. Mutiara Ananta, nih Mutiara Nanta nih lambat sih. Oke. Mutiara Lendiski belum ada ya. Oke, ini orang-orang yang nggak datang. Oke, nanti selanjutnya dicek. Oke. Nah, baik. Sesuai dengan materi kita, nanti semua materi yang kita akan bicarakan dan diskusikan bapak itu akan letakkan di e-learning. Nah seperti yang bapak ceritakan kemarin gitu ya, ada tugasnya untuk membahas atau membaca ya mereview tentang yang namanya kesadaran karena itu materi terakhir kita untuk sampai ujian gitu ya. Nah dan minggu depan kita sudah ujian. Nah saya tanya satu-satu menurut bunga apa yang kamu tahu tentang kesadaran? silakan bunga. Menurut saya kesadaran adalah situasi di mana kita menyadari keadaan di sekitar kita atau kita berada di posisi sadar gitu pak. Hmm. Oke itu aja yang diketahui. Jenis-jenis kesadaran bagaimana jenis-jenis kesadaran, teori kesadaran gitu ya. Bagaimana kesadaran itu berfungsi dalam perilaku manusia? Ada? Belum. Maaf Pak, saya belum lihat videonya, Pak. Soalnya kemarin jaringan kurang stabil. Oke, okay, baik. Nurul uh, Rizky Aryuni, silakan. Sudah baca, sudah nonton videonya? Oke, okay, silakan. Menurut Nura Rizky Aryuni apa yang disebut dengan kesadaran? Dan bagaimana jenisnya serta teorinya? Silakan, Nura. Belum nonton videonya, Pak. Oke, okay. Siska Afrilia. Ya, Pak. Menurut saya kesadaran itu adalah suatu proses atau bentuk kesiapan seseorang menghadapi segala bentuk peristiwa, Pak. Mm -mm. Oke, okay. terus teori atau bentuk kesadaran itu seperti apa? Teorinya kayak misalnya tuh teorinya saya tahu tuh kayak perhatian gitu pak, saya satu mm -hmm. contoh nggak pak? Mm -hmm. Terus, mm -hmm. backfulness itu termasuk juga pak? Mm -hmm. Ya, yang kamu baca kan kita hari ini mendiskusikan mereview dari apa yang sudah bapak suruh pelajari kemarin gitu. Oke, itu aja yang kamu tahu tentang kesadaran, Siska? Iya pak. Oke, Dedek, menurut Dede, apa Dede? Terima kasih, Siska. Yang saya baca ya Pak, kesadaran itu di mana kondisi seseorang menerima memiliki kendali penuh terhadap segala stimulus yang ada di sekitarnya, baik secara internal maupun eksternal. Lalu kesadaran juga terbagi menjadi dua macam, yaitu kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Ada, setahu saya, ada dua teori mengenai teori eh, kesadaran yaitu oleh Sigmund dan yang kedua oleh Carl G. Jung. Kalau menurut Sigmund kesadaran itu men terbagi menjadi tiga yaitu eh, satu kesadaran, yang kedua prasadar dan yang ketiga ketidaksadaran. Lalu menurut Carl G. Jung itu eh, eh, kesadaran itu terbagi menjadi tiga juga, tapi yang pertama itu ego, yang kedua personal unconscious dan yang ketiga kolektif unconscious begitu pak. Hmm, oke okay. baik terima kasih uh, Dede Dede berarti belajar ya belajar dan kemudian membaca seperti yang Bapak uh, suruh kemarin ya. Terima uh, kasih ya uh, Dede ya. Oke okay. dan kemudian Anisa apa yang kamu tahu tentang kesadaran? Dari yang saya baca di buku Pak. Dari entry untuk kata kesadaran dalam dictionary of psikologi, seorang psikologi Inggris memberikan penilaian yang pesimis dengan kesadaran itu merupakan segala yang menakjubkan. Terus kesadaran itu juga memiliki merujuk pada kawasan kejadian eksternal, eksternal dan sensasi internal. gitu aja pak. Hmm, Oke, okay. makasih, uh, Anissa. Pak Jeril, gimana Pak Jeril? Bagaimana pendapat Fajril tentang kesadaran yang bapak suruh untuk mereview kemarin, membaca dan menonton tentang tema kesadaran ya, tema ya atau topik materi kita tentang kesadaran, Pak Jeril? Silakan Pak Jeril. Dari yang saya baca pak, pengertian kesadaran tuh di mana seseorang sebagai eh, pemahaman atau pengetahuan tentang dirinya dan keberadaan dirinya. Terus macam-macam kesadaran ada dua, yaitu kesadaran pasif sama kesadaran aktif. Terus tingkat kesadaran itu ada tidur, mimpi, sama hipnosis. Terus gangguan kesadaran itu ada narkolepsi, narkolepsi sama somnambulism sama sleep parslip parlitis itu pak. Terus teorinya yang saya ingat itu pak teori dari Sigmund Freud yang kesadaran ini merupakan suatu bagian terkecil atau tipis dari keseluruhan pikiran manusia atau dibaratkan seperti gunung es yang ada di bawah permukaan laut di mana bongkahan es itu lebih besar di dalam ketimbang yang terlihat di permukaan pak. Oke, okay, baik luar biasa Fajril, uh, kamu udah baca dan apa yang kamu baca dan review itu, oke, okay, udah kamu pahami nampaknya gitu ya. Oke okay, good, nah, ini yang maksud Bapak itu yang suruh mereview ya untuk uh, mengetahui dan memahami sejauh mana kemandirian belajar kalian gitu dalam kondisi kayak sekarang gitu. Uh, Alfi, gimana Alfi? Menurutmu apa yang kamu tahu tentang kesadaran itu yang kamu baca? Bapak suruh review kemarin, silakan Alfi. Nah, dari semalam yang Alfi baca dan Alfi lihat juga dari video YouTube, Alfi dapat bahwa eh, kesadaran itu terjadi ketika suatu kondisi tergugah, maaf tergugah atau arousal. Terus keadaan fisiologisnya itu saat seseorang terlibat dengan lingkungan. Kemudian William James juga menggambarkan pikiran sebagai arus kesadaran atau stream of consciousness. Atau aliran yang terus menerus dari sensasi, citra, pikiran, dan perasaan yang terus berubah. Kemudian kesadaran ini juga terbagi menjadi lima tingkatan. tingkatan. Ada kesadaran tingkat tinggi, kesadaran tingkat rendah, keadaan kesadaran berubah, kesadaran bawah sadar, dan tidak ada kesadaran. Oke, menarik sekali. Alfie, ada penambahan informasi ya. Alvi tadi menjelaskan tentang ya pengertian kesadaran, bagaimana proses kesadaran pembagiannya tadi yang dijelaskan ada kesadaran tingkat tinggi, kesadaran tingkat rendah, kesadaran-kesadaran ter, ter ter ini ya terubah ya ke kawasan bawah sadar dan tidak ada ke Tadi sudah dijelaskan sama Alvi. Oke okay, bagus Alvi sudah review dan membaca dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya gitu ya. Nah, selanjutnya, Murni, silakan Murni, apa yang kamu tahu tentang kesadaran? Uh, oke, okay, silakan. oke okay. Kesadaran menurut video yang saya lihat tadi malam, secara harfiah kesadaran sama artinya dengan mawas diri. Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi di mana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap Stimulus internal dan juga eksternal Namun kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu sehingga ada Macam-macam kesadaran, ada kesadaran pasif, ada kesadaran aktif, teori kesadarannya pun Uh, yang saya lihat di video tadi malam menurut Simon Manfred dan juga Carl Gejung. terus uh, teori kesadaran menurut Simon Fird itu ada terasa dan dan juga tidak sadaran sedangkan menurut Carl Gejung itu uh, ego personal unconscious collective conscious lebih sama kayak Dede tadi pak hmm, okay. karena videonya mungkin sama juga yang kami tonton Oke, okay, baik. Eni, uh, thank you ya, Murnia. Selanjutnya ini apa yang kamu tahu tentang kesadaran? Betul -betul itu, itu pikiran manusia. Pada dunia ini yang manusia. Tapi kalau kesadaran tuh dia beda sama pikiran. Kalau pikiran itu dia hanya pada suatu objek yang lihat dari permukaan gitu kan tapi kalau kesadaran itu dia yang lebih mendalam gitu yang kebenarnya lebih mendalam gitu mm -hmm. Oke, okay. ada lagi ini? Okay. Uh, kalau itu ada sesuatu yang saya kemarin ada terbaca itu namanya succumbsinus ya itu mm -hmm. dia ada hubungan sama yang teori fluid mm -hmm. itu juga itu kesadaran manusia kita itu sebagai suatu gunung es yang di atas hmm. ini kesadaran, yang di bawah air itu namanya subconscious, lalu subconsciousness, uh -huh, okay. nah, oke, okay. oke, lalu um, kalau tentu cara kerja consciousness itu seperti waktu kita bermimpi atau ketika kita salah tulis atau salah memanggil sesuatu, sesedia itu hal yang salah kita pikir yang hal yang salah kita itu dia berasal dari hal apa yang kita pikirkan di dalam subkon subconscious itu mm -hmm. mm -hmm. oke okay. baik baik uh, thank you uh, ini Sisya Sisya ya Sisya Sisya uh, terima kasih ya uh, ini atas pendapatnya tentang uh, kesadaran yang sudah dibaca uh, oke okay. Siti Awalia uh, apa yang kamu pahami apa yang sudah kamu review tentang kesadaran itu dan apa menurut kamu? Kesadaran adalah bentuk kesiapan seseorang menghadapi segala bentuk peristiwa sekitar maupun peristiwa kognitif meniputi memori, pikiran, sama perasaan yang spesifik, Pak. Mm -hmm. Oke. Okay. Terus ada lagi yang kamu tahu? Terus kalau teori, saya dapat teori dari Sigmund Freud itu ada tiga, yaitu mm -hmm. sadar, prasadar, mm -hmm. dan tidak sadar. Oke, okay. baik, thank you, uh, Siti Awaliyah. Ya, yeah. uh, oke, okay. Ter terima kasih atas usahanya untuk membaca dan mereview materi tentang kesadaran. Oke, okay. uh, yang ada di kamera saya, Arangga Aditya Rosman. Iya, Pak. <laughs> um mungkin dari yang saya baca kemarin ya saya telusuri dari video juga dari berbagai macam video pertama kesadaran mengenai topik kesadaran dari yang saya tahu dan saya baca eh, hingga saat ini pertama kesadaran itu masih belum menemukan suatu konsensus di antara para ilmuwan jadi maksudnya kesadaran itu merupakan sebuah topik atau fenomena yang dibicarakan dari berbagai macam pendekatan ilmu bukan hanya psikologi ada pendekatan neuroscience pendekatan filsafat juga bahkan teologi membahas masalah ini dan dari pembahasan dari seluruh pendekatan ilmu itu masih belum menemukan sebuah konsensus atau kesepakatan diantara pendekatan ilmu masing-masing Nah kalau kita berbicara dari segi psikologi mungkin kurang lebih akan sama dengan teman-teman yang lain ya Pak itu kesadaran adalah merupakan sebuah kondisi kondisi di mana Suatu individu memegang kendali penuh akan stimulus internal dan eksternal. Jadi adanya suatu kondisi individu di mana dia itu memegang kendali akan interaksinya dengan lingkungan, stimulus di lingkungan dan pada dalam dirinya secara kognitif, begitu. Itu dari definisi kalau dalam dari psikologi. Nah kemudian juga dalam psikologi juga ada berbagai macam-macam macam kesadaran ya, aktif dan pasif. Kalau aktif itu Kesadaran, kesadaran aktif merupakan suatu kondisi di mana individu secara selektif memilih stimulus yang dia fokuskan, kepada, dia fokuskan untuk dimasukkan ke dalam dirinya. Jadi secara aktif, secara independen, secara pribadi dia itu fokus kepada satu titik. Kemudian yang kedua itu juga ada kesadaran pasif. Sadarang pasif adalah kondisi suatu kondisi di mana seorang individu menerima seluruh stimulus atau informasi ke dalam dirinya tanpa adanya selektif tersebut. Nah itu itu dari macam-macamnya. Kemudian yang ketiga teori-teori kesadaran ya kurang lebih sama juga dengan yang lain yaitu ada dua ada dua tokoh yang paling berpengaruh dua tokoh psikologi yang paling berpengaruh dalam merumuskan tentang kesadaran yaitu yang pertama si Sigmund Freud dalam psikoanalisanya, dia mengatakan dalam teori kesadarannya ada tiga alam di dalam diri manusia yang yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk suatu perilaku perilaku manusia. Yang pertama, alam kesadaran. Ya, alam kesadaran menurutnya adalah sebuah bagian yang berkontak, paling sering berkontak langsung dengan realita juga. Itu adalah bagian terkecil dari manusia, yang akan membentuk perilakunya yang nampak. Jadi dengan eh, ya, ya. Kemudian yang kedua itu adalah prasadar. Prasadar itu, menurutnya adalah merupakan jembatan antara alam sadar dan alam bawah sadar, konsius dan unconscious. Jadi jembatan ini maksudnya seperti suatu kesadaran yang dimiliki oleh individu. Dia sadar memilikinya, akan tapi terpendam, dan eh, dia memiliki kebebasan untuk mengangkat kesadaran terpendam itu ke dalam alam sadar. Jadi dengan kata lain, eh, mungkin kalau berikan contoh tuh kayak kenangan, eh, seperti kenangan, dan juga memori-memori, seperti nostalgia, itu kan adalah kita memilikinya cuman kan butuh situasi tertentu, biar eh, ingatan atau kesadaran tersebut bangkit ke permukaan. Kalau Carl Dejong, Carl Jung itu juga dia membahas ada tiga sistem dari kesadaran yang berhubungan. Pertama ego, yang kedua personal personal unconscious ketiga itu adalah kolektif uh, unconscious ego kurang lebih sama seperti teori sadar uh, dari Simon Freud mengatakan kalau ego itu adalah sebuah jiwa sadar atau perilaku yang secara sadar dilakukan oleh seseorang individu dalam dalam berinteraksi gitu baik itu dari segi pikiran kognitif dan lain sebagainya kemudian kalau personal personal unconscious itu Uh, sebuah menurut Carl Jijung ke personal dia itu suatu individu hmm, wasseh, lupa mm -hmm. intinya ada uh, diantara tiga sistem itu disaling berhubungan dari kesadaran jadi dia bukan uh, dari kalau menurut Carl Jijung bukan hanya kesadaran itu bukan hanya pada diri tapi sesuatu yang diturun sesuatu kesadaran yang dilakukan secara turun-menurun itu juga termasuk ke dalam bentuk kesadaran itu dimasuk bagian kolektif unconscious suatu kesadaran yang diturunkan secara turun-menurun itu dari teritorinya kemudian juga ini eh uh, ada saya rasa itu aja kayak kepanjangan nanti Pak Iya enggak nah, apa Pak. Ya, Bapak mapayah mereview oke, okay. apa yang kamu bilang, oke, okay. personal unconscious, uh, unconscious, and then setelah itu tadi, ah, ya. ini ya, kolektif hmm. uh, unconscious, terus? Ya, ya, ya, menurut ini menurut kalau di Jung ya, pak, tiga hmm. sistemnya saling berkaitan hmm. dalam hmm. Uh, merumuskan kesadaran manusia. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, gitu, enggak ada lagi yang lain? tingkatan ya, kesadaran? Kalau, ya kalau tingkatan kesadaran tadi juga udah disinggung sama teman yang lain ya ada tingkat ada kesadaran tingkat tinggi, tingkat rendah, tingkat perubahan kesadaran uh, juga ada alam bawah uh, ala, uh, sadar sadar alam uh, di bawah sadar kemudian ketidakawasan mm -hmm. kalau tingkat kesadaran tingkat tinggi itu adalah seseorang yang fokus terhadap atensi terhadap hal yang dia hal yang benar-benar dia fokuskan untuk diselesaikan contohnya kayak e, menyelesaikan soal matematika atau sains atau juga fokus dalam melakukan olahraga kan atensinya fokus ke situ atau tidak belajar tentang membaca buku itu adalah bentuk kesadaran tingkat tinggi kalau tingkat rendah itu tingkat kesadaran di mana terjadi secara otomatis jadi kita itu nggak butuh stimulus yang menonjol atau enggak butuh fokus tapi kayak secara otomatis aja gitu terjadi Mungkin kalau mungkin kalau ketiap, kalau ngetik di, ngetik komputer gitu untuk orang yang sudah ahli dalam 10 jari jadi kayak nggak perlu lagi melihat secara otomatis apa kali kata yang muncul mungkin langsung terketik di tangannya itu mungkin yaitu termasuk kesadaran yang saat tingkat rendah e, otomatis terjadi gitu aja kalau tingkat perubahan kesadaran itu terjadinya perubahan kesadaran di, dikarenakan efek obat-obatan obat-obatan atau juga dikarenakan suatu makanan minuman saya, sekolah dari yang saya baca karena contohnya kayak uh, dari efek yang dihasilkan dari minuman beralkohol itu membuat individu yang minum, obat, uh, minum minuman minuman beralkohol itu menjadi uh, dari sadar kan menjadi puyeng jadi mabuk kemudian juga obat bius dari obat-obat biusan kalau tingkat alam bau sadar selanjutnya itu tinggal bawah sadar itu ketika kondisi manusia saat sedang tidur dan bermimpi. Kalau ketidakawasan, dimana sama sekali tidak ada kesadaran, itu adalah kondisi dimana individu tersebut benar-benar tubuhnya itu terputus dari segala macam interaksi. Contohnya kayak pingsan ataupun koma. yaitu dari tingkat tingkatannya. Ya, kemudian juga di kesadaran ini ada juga menyinggung soal mimpi, mimpi. Ya, mimpi itu Merupakan suatu kondisi di mana, kalau mimpi ini menurut saya pribadi, ya, Pak, mimpi itu merupakan suatu kondisi di mana terputusnya, tubuh kita itu terputus dari, dari interaksinya dengan lingkungan, jadi lebih terfokus kepada di dalam dirinya sendiri, dalam dalam hal kognitif, itu termasuk juga dalam teori mimpi menurut teori mimpi menurut kognitif, kurang lebih saya lebih setuju dengan itu sih. Dimana dia terputus, tubuh itu terputus dari lingkungan luarnya, terfokus ke dalam, jadi pikiran di dalam otak atau dalam tubuh itu jadi lebih condong, condong abstrak dan tidak berbentuk gitu. Jadi ya di dalam, di dalam diri, jadi mimpi. Hmm, Oke. Okay. Ada lagi? Ya, saya kasih ya, itu saja lah, Pak. Oke, okay. menarik sekali ya. Si Rangga memberikan pemaparan tentang kesadaran itu komprehensif, gitu ya. Mulai dari pengertian, kemudian teori, kemudian faktor-faktor yang menjadi pendukung, sama tingkatan dari kesadaran, dan bagaimana mimpi itu terjadi. Nah, artinya Rangga sudah bisa untuk melakukan sebuah proses analisis, gitu ya. Dan membandingkan teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, kemudian ada Carl uh, Gustav Jung uh, yang menjelaskan tentang teori kesadaran, gitu ya. Dan uh, oke, okay, Rangga bagus reviewnya, uh, menarik sekali. Uh, yang lain bisa ini ya bisa uh, mencontoh gitu apa yang sudah dilakukan oleh Rangga, gitu ya. Sehingga walaupun kondisi belajar kita uh, daring, gitu ya, kita nggak offline, tapi Rangga belajarnya nampaknya betul gitu ya ini calon psikolog yang bagus ini memahami materinya gitu kan, pertahankan semangat belajarnya Rangga ya semoga sampai semester akhir kayak gitu bisa jadi ini ya lanjutkan S2 gitu ya atau mungkin nanti bisa lebih baik lagi oke okay, thank you Rangga penjelasannya komprehensif sekali terhadap materi tentang kesadaran oke okay, kita minta pendapat yang lain Zahwa yang nampak dari kamera saya Zahwa Gimana Zahwa? Kamu punya pendapat enggak Atau idem sama teman-temanmu? Apa yang kamu pahami tentang kesadaran yang Bapak suruh untuk membaca gitu? Zahwa? Ya Pak, dari yang kami tonton kesadaran mm -hmm. tuh terdapat eh, terbagi menjadi dua mm -hmm. kesadaran pasif sama kesadaran aktif. Mm -hmm. Kalau kesadaran pasif tuh Uh, yang individu bersikap menerima segala sti stimulus yang diberikan. Uh, kalau aktif itu, uh, individu menitikberatkan pada inisiatif dan menyeleksi stimulus yang diberikan. gitu. Oke, okay, baik. Itu aja yang uh, Zahwa pahami. Yeah. Oke, okay, baik. Terima kasih, Zahwa. Uh, Pinastan, Pinastan Wening. Nah, kamu memahami tentang kesadaran itu seperti apa? Pinastan Wening. Pinastan is okay? atau bisa diartikan sebagai kondisi di mana seseorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Macam-macam kesadaran dibagi menjadi dua yaitu kesadaran pasif dan kesadaran aktif teori kesadaran, um, ada dua tokoh yang sangat berpengaruh, yaitu Calde De Jung dengan Sigmund Freud. Teori tersebut menjelaskan jika Calde eh, teori kesadaran menurut Calde Jung, Jung yaitu kesadaran atau ego, personal unconscious, dan collective unconscious. Sedangkan menurut teori kesadaran Sigmund Freud mengatakan bahwa e, alam sadar adalah satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas. Hmm, oke, okay. baik-baik. Thank you Pinastan. Pinastan winning e, apa atas ah? apa yang di review ya, pemahaman e, pinasan terhadap kesadaran. Oke, okay, kita dengarkan dulu nih pendapat Dwi Yesi Prasesi. Gimana Dewi? Uh, ya Pak, yang saya uh, baca kemarin, kesadaran itu sama artinya dengan mawas diri atau awareness. Jadi kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi di mana seseorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu sehingga kira perhatiannya terpusat. Jadi kesadaran itu uh, macam-macamnya ada dua, yaitu kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Kesadaran pasif itu keadaan di mana seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus internal maupun stimulus eksternal. Uh, kesadaran aktif itu kondisi di mana seorang menitberatkan pada inisiatif dan mencari, dan, men dan mencari dapat menyeleksikan stimulus-stimulus yang diberikan. Uh, Teori-teori kesadaran menurut Teori yang saya baca kemarin itu ada dua, menurut Kajiang sama Sigmund Fart. Itu sudah dibahas sama oleh teman-teman yang lain. Menurut Kajiang itu ada tiga, kesadaran atau ego, personal unconscious, collective unconscious. Saya mau menambahkan yaitu konsep-konsep kesadaran manusia. Yang pertama ada kondisi terjaga. Kondisi terjaga itu ada melamun, melamun dan kesadaran terbagi dua pada waktu yang sama. Dan konsep kesadaran pikiran dari arti dari ketidaksaran biasa digunakan oleh psikolog untuk mengambil pendekatan filosofi untuk mengerti masalah orang dan mengetahui kondisi seseorang. Oke, okay. baik uh, Dwi uh, Sesi ya. Oke okay. uh, luar biasa uh, sudah memahami tentang konsep kesadaran gitu ya. Mulai dari pengertian uh, pembagian kesadaran, kesadaran aktif, kesadaran pasif, kemudian. Uh, dan sebagainya tadi ya oke berarti Dwi belajar gitu ya Oke makasih Dwi selanjutnya yang ada kamera saya Mutiara Ananta Oh tadi kamu bapak absen loh Mutiara Oke iya Pak tadi ya, audionya nggak nyambung mm -mm. uh, sama-sama kayak yang Kak Murni jelaskan tadi Pak uh, karena kebetulan videonya sama uh, sama juga kayak Dwi Prayasi tadi Uh, pengertian kesadaran itu uh, kalau dalam arfiah artinya mawas diri, sedangkan kalau uh, bisa diartikan sebagai kondisi di mana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal atau stimulus eksternal terus macam-macam kesadarannya ada kesadaran pasif dan aktif uh, kesadaran uh, teorinya itu di dijelaskan oleh dua tokoh, yaitu Sigmund Freud sama Karl Jijang. itu Pak. habis itu hmm. kalau menurut uh, Sigmund Freud itu ada prasadar dan ketidaksadaran dan kalau menurut Carl Jijang itu ada ego, personal unconscious dan collective unconscious. Hmm, oke okay. baik. Intinya secara global sudah uh, Anata pahami gitu ya, pembagian-pembagian teorinya gitu tentang kesadaran. Bagaimana pendapat Ananta terhadap pemikiran dari dua ahli tadi? Ananta, kalau menurut Nanta, kalau kesadaran itu berarti kita itu satu-satunya hal yang paling sering. Satu-satunya hal yang memiliki banyak pengaruh terhadap diri kita, jadi ketidaksadaran yang sering kita alami itu sering berkaitan dengan lingkungan. Terus, hal-hal yang terjadi dengan diri kita sendiri itu, Pak. Hmm, Oke, okay. baik. Makasih, Ananta. Bagus ya, uh, analisis yang dilakukannya uh, oke. Okay. Walaupun sambil ingusan gitu, kayaknya oke. Okay, Ananta, semoga sempat sembuh ya. Uh, oke, okay. Salsabila Aprilia, apa yang kamu tahu tentang kesadaran? Uh, kalau dari pengertiannya dulu kan, uh -huh. secara harfiah kesadaran itu artinya mawas diri terus kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi di mana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun kan dua ada dua macam kesadaran yaitu kesadaran pasif dan juga kesadaran aktif juga udah dijelaskan sama teman-teman yang lain tadi kan pak. Terus ada dua tokoh yang menonjol dalam dalam membahas tentang kesadaran ada menurut Sigmund Freud sama siapa tuh namanya Car, uh, Carl, Carl Jung yeah. mm, terus menurut ya yeah, uh, menurut uh, Carl Jung tuh uh, apa kesadaran tuh ada dibagi dari tiga sistem ego personal unconscious sama collective unconscious penjelasannya ego tuh merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi ingatan, uh, oh beda pak, mm -hmm. uh, terdiri persepsi ingatan, pikiran dan perasaan-perasaan sadar. Terus kalau persona unconscious itu struktur uh, di in, merupakan wilayah yang berdekatan dengan ego, terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah disadari, tetapi dilupakan dan diabaikan dengan cara repression atau suppression terus kalau collective unconscious itu Pak merupakan gudang kesadaran collective bekas ingatan. unconscious nah, coba. bahasanya itu dibikin deh ah collective unconscious nah, coba collective unconscious collective unconscious ah, good ah itu tuh merupakan gudang uh, gudang bekas ingatan Uh, yang di, diwariskan dari masa lampau gitu pak. Mm -hmm. Oke. Okay. Uh, terus um, kalau menurut Sigmanford juga udah dijelaskan kan pak sama teman-teman yang lain juga. Mm -hmm. uh, terus uh, dia ada tingkat-tingkatan kesadaran kalau yang di video yang saya baca tuh ada tidur, terus. Uh, Tidur itu merupakan kebalikan dari keadaan terjaga, namun kedua keadaan itu memiliki kesamaan. Um, kayak kita berpikir saat kita tidur seperti yang ditunjukkan oleh mimpi, walaupun jenis pikiran dalam tubuh kita berbeda dari jenis yang kita lakukan saat kita terjaga. Um, terus, lima stadium atau tahapan tidur seperti apa, se masih dalam kondisi sadar atau rileks, terus tetap... Um, itu tuh awal dari fase ketidaksadaran terus uh, spindle fase lebih tinggi dari uh, apa namanya dari theta tadi kan Pak terus delta fase yang udah mulai ketidaksadaran terus uh, uh, rapid aim, apa nih rapid movement ya terus itu tuh udah mulai masuk ke fase mimpi Terus mm -mm, tadi, okay. mimpi juga udah dijelaskan sama Rangga, kan, Pak? Mm -mm. Uh, terus, kalau di buku ada tingkat, namanya kalau di buku bukan tingkat kesadaran, tapi tingkat keawasan, gitu, kan, Pak? Mm -mm. Tingkat uh, kesadaran, kesadaran, kesadaran, kesadaran tinggi, kesadaran rendah, kesadaran yang masih beru, terubah, terus, kesadaran ke, keawasan, bawah sadar, dan tidak ada keawasan. Kalau kesadaran tingkat tinggi itu masih kayak kita mengerjakan soal, misalnya, atau menyiapkan debat atau siap-siap memukul saat pertandingan gitu misalkan Pak kalau di buku contohnya uh, terus kesadaran tingkat rendah itu seperti apa juga mengerti itu juga udah jelaskan juga sama Rangga tadi kan Pak Jok, itu hmm. aja kasih, Pak Oke okay. menarik ya Bapak melihat bahwa ada keseriusan belajar juga nih dari uh, Siska ya sama Rangga sama teman-teman yang lain. Uh, sehingga uh, pemaparannya itu lebih jelas gitu ya oke, okay, nah itu dia yang kita inginkan oke, okay, Muhammad Hafiz ada punya pendapat? apa yang Hafiz pahami tentang kesadaran? mohon maaf pak saya belum review videonya oke, okay, okay. baik Hafiz Tumben, kamu belum baca, belum review oke, okay, sibuk nih ya Apis ya, nih, biasa rajin ke perpustakaan. Kamu ya, Apis? Oke, okay, baik. Kita lanjutkan ke Bima. Bima Rizki. Kamu punya pendapat, Bima? Uh, mungkin hmm. saya akan menjelaskan juga, Pak. Pertama, hmm -hmm. uh, dari definisi kesadaran itu, sebagai bentuk kesiapan seseorang dalam menghadapi peristiwa di sekitarnya. Atau juga... Uh, bisa diartikan sebagai pemahaman atau ketahuan seseorang tentang dirinya dan kebenaran dirinya dan kesadaran itu identik dengan pikiran. Uh, uh, kesadaran itu tidak berlaku saat proses-proses tidak dikendalikan seperti tanpa adanya niat dan kesiapan seseorang itu. Dari yang saya baca juga, kesadaran memiliki dua definisi teori. Yang pertama, memahami pengaruh lingkungan sekitarnya. Yang kedua, mengenal seseorang masalah mentalnya sendiri. Fungsi kesadaran. Yang pertama tuh fungsi sebagai kontak setting. Yang kedua, fungsi sebagai adaptasi pembelajaran yang ketiga fungsi sebagai monitor diri yang keempat sebagai kontak prioritas dan akses tingkat-tingkat kesadaran tuh uh, ada tingkat kesadaran normal terus ada tingkat kesadaran menurun dari tingkat kesadaran menurun bisa saya contohkan ada contohnya tuh amnesia apatis simulasi, support, atau dan koma. Jenis-jenis kesadaran juga tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan yang lain. Terbagi menjadi dua kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Yang mana definisinya kondisi kalau pasif kondisi di mana individu yang menerima segala bentuk stimulus internal dan eksternal ketika diberikan. Yang kedua tadi kesadaran aktif adalah kondisi individu yang menitik beratkan inisiatif serta menyaring stimulus-stimulus ketika diberikan kepada dirinya. Terus eh, faktor yang mempengaruhi kesadaran mungkin ini kayak contohnya tuh unsur interaksi sosial yang terjalin di masyarakat dan penilaian orang terhadap diri sendiri itu faktornya pak. Oke, okay. uh, gimana tentang teorinya, Bima? Apa yang kamu tahu tentang teorinya? Teori kesadaran. Oh, teori. teori kesadaran tadi yang sudah disebutkan juga ke orang yang lain, terbagi menjadi dua yang pertama tadi itu. Apa tadi ya Pak? Saya nggak baca itu, Pak. Hmm, Oke, okay, baik. Uh, Oke, okay, thank you Bima ya. Uh, sudah memberikan sharing apa yang sudah dipelajari. Zahikul sekarang. Kul, gimana? pendapat kamu apakah sama dengan teman-temanmu atau kamu punya pendapat lain terhadap apa yang kamu pelajari zaikul adha oke okay. gimana zaikul kamu kayaknya belum siap ya masih ini mohon maaf Pak lagi di sekolah tempat adek pak jemput hmm, adek sekolah pak oke okay. hati-hati kamu sambil ini iya ya. pak ya udah nggak uh, usah apa-apa nanti ini aja Uh, jangan hidupkan kamera kamu Zekul Di saat kamu nanti nge-drive nanti bahaya ya eh? Enggak apa-apa Pak Oke uh, oke okay. okay, <laughs> baik mm, Zekul uh, skip aja lah ya Kurnia, Juliati Gimana Kurnia Baik Pak Sama seperti teman-teman yang lainnya Seperti yang sudah dijelaskan sama teman-teman lain Kesadaran itu merupakan proses uh, ma mawas diri, teori-teori ya, uh, yang sudah saya baca, yaitu dari teori Sigmund Freud, yang mengemukakan bahwa kepribadian itu dipengaruhi oleh tiga tingkat kesadarannya, yaitu sadar, prasadar, dan tidak sadar. <tuh> sadar di sini adalah tingkat yang berisi semua hal yang kita amati pada waktu tertentu contoh dari kesadaran adalah contoh dari kesadaran ini adalah eh, seperti eh, pikiran, persepsi, perasaan dan ingatan. yang kedua ada prasadar, prasadar ini adalah ingatan siap atau adanya memori merupakan eh ini merupakan tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar atau tidak sadar. yang merupakan eh, Prasadar ini merupakan fase di mana, sesuatu, di mana sesuatu yang awalnya diperhatikan secara sadar, perlahan tidak lagi diperhatikan. Inilah yang disebut dengan fase prasadar. Dan yang ketiga ada fase tidak sadar. Tingkatan ini berisi tentang insting, impuls, dan keinginan-keinginan serta pengalaman traumatik. Menurut Freud ini, prasadar dan tidak sadar mempengaruhi kepribadian seseorang. Uh, fraud mengumpamakan uh, alam sadar dan tak sadar itu seperti gunung es. Alam sadar uh, adalah gunung es yang terlihat dan hanya sebagian kecil. Di bawah alam sadar, terdapat alam tak sadar yang luar biasa besar. Sedangkan bagian prasadar adalah bagian yang naik turun terkena yang terkena permukaan airnya. Oke, okay, ya. baik. Uh, Kurnia, oke. Okay. Api, Siti, tadi sudah ya. Siti Awalia sudah indah. Api, ini, dulu atau indah dulu? Oke, okay, silakan. Kalau menurut Afi sih sebenarnya udah sama kayak teman-teman yang lain, cuman uh, bolehlah. Afi sampaikan apa yang Afi rangkum gitu. Kalau kesadaran itu, seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Mencakup persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari individu sehingga perhatiannya terpusat. Terus, macam-macam kesadaran itu ada kesadaran pasif, di mana seseorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus dari dalam maupun luar. Mm -hmm. Terus ada kesadaran aktif di mana seorang menitik menitikberatkan pada inisiatif Mencari dan dapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan Terus ada teori kesadaran menurut Fred Menjelaskan bahwa alam sadar adalah satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas Terus ada prasadar yaitu jembatan antara konsius dan unconscious berisikan segala sesuatu yang dengan mudah dipanggil ke alam sadar seperti kenang-kenangan yang walaupun tidak kita ingat ketika kita berpikir tetapi dapat dengan mudah kita panggil lagi atau disebut kenangan yang sudah ada terus menu, kalau menurut itu ada ego personal unconscious kolektif unconscious itu siapa hmm, oke okay, baik Oke, okay. luar biasa. Siapa lagi yang uh, belum berpendapat tentang apa yang direviewnya? Ya, oke. Okay. Nah, Bapak akan jelaskan. Udah ya, yang belum siapa? Yang hidup kamera, yang hidup kamera. Oke, okay. tadi semua ya udah ya, yang nggak hidup kamera, berarti Bapak nggak ini, nggak uh, akan tanya. Oke, okay. terima kasih. Nanti ada nilai poin yang uh, didapati dari apa yang kalian review itu. Nah. Uh, karena ini masuk materi sebelum ujian mid, maka perlu Bapak jelaskan juga ini ya tentang kesadaran. Nah, kemudian dari buku ini ya, buku pegangan kita itu uh, sudah juga menjelaskan ya apa itu yang disebut dengan kesadaran gitu ya. Nah, seperti yang si Rangga jelaskan tadi, oke. Okay. Uh, pemahaman para ahli tentang kesadaran itu yang mungkin berbeda-beda ya tetapi kita lihat dari, dalam kacamata psikologinya gitu ya. Jadi walaupun eh, terdapat perbedaan pendapat tentang definisi yang pasti kita dapat mendefinisikan kesadaran itu berdasarkan dua eh, bagiannya. Pertama, kesadaran itu merupakan satu eh, bentuk keawasan. Oke, okay, keawasan ya. Kesadaran itu keawasan kejadian eksternal ya. Kesadaran itu kan merujuk pada keawasan kejadian eksternal dan sensasi internal gitu ya. Tadi Rangga udah jelasin juga bicara tentang awareness ya. Kemuk ke kondisi yang terjadi eksternal ataupun internal tadi ya. Nah, termasuk keawasan terhadap uh, diri dan berbagai pikiran tentang pengalaman sendiri. Nah, keawasan ini terjadi dalam satu kondisi yang namanya arousal. Arousal itu kan adalah kondisi yang tergugah gitu ya, ketergugahan. Jadi ada dua, awareness dan arousal gitu ya. Kesadaran itu terjadi pada dua hal ini dalam kacamata psikologi gitu ya. Awareness itu tadi kita bicara tentang kondisi di mana uh, mawas diri ya, mawas diri Nah, kondisi yang tergugah. Nah, keadaan fisiologis saat seseorang sedang terlibat dengan lingkungannya. Oke. Okay, nah, maka dengan demikian seorang yang dalam keadaan tidur tidak sama kesadarannya dengan ketika ia sedang dalam keadaan terjaga. Itu berbeda. Gitu ya. Kenapa? Karena kondisi awareness itu terjadi pada kondisi orang terjaga. Nah, kenapa? Karena kesadaran itu juga bisa diartikan sebagai kondisi di mana seorang individu memiliki kendali penuh, ya, terhadap stimulus uh, yang ada. Ya, oke, okay. namun kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu, sehingga akhirnya perhatiannya terpusat. Gitu, nah, maka uh, keawasan kita berubah uh, dari waktu ke waktu, ya, keawasan kita itu akan berubah dari waktu ke waktu. Nah, informasi bergerak menggambarkan pikiran sebagai namanya arus kesadaran atau disebut juga stream of consciousness gitu ya. Dia akan berubah tergantung dari kondisi. Nah, nah sehingga tadi ya aliran yang terus-menerus dari sensasi, kemudian citra, pikiran, dan perasaan yang terus berubah. Nah, maka pikiran kita berpacu dari topik satu ke berikutnya gitu. Muncul kalau dia dalam kondisi Kesadaran, nah tadi udah dijelaskan ya, ada kesadaran itu terbagi menjadi dua: ada kesadaran pasif dan ada kesadaran aktif. Gitu ya, untuk dipahami nih, kalau kesadaran pasif itu adalah keadaan di mana seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu. Kayak sekarang nih, oke, kalian dengarkan Bapak Ngomong gitu ya, karena ini pertemuan terakhir sebelum ujian MIT minggu depan, gitu ya. Nah, sehingga di saat kalian mendengarkan bapak ngomong, ada stimulusnya yang diberikan. Nah, maka keadaan di mana seorang ibu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus internal pun eksternal. Kalau sekarang stimulus yang kalian dengarkan bapak dan lihat bapak itu stimulus apa namanya? Stimulus itu kan rangsangan ya. Kita udah bahas kemarin dalam memori bahwa ada stimulus yang diterima oleh ini. Maka Reseptornya, ala Indra akan menangkap informasi itu melalui neuron neurotransmitter, ya, bawakan ke otak. Gitu, kemarinnya nah, itu keadaan pasif yang diberikan pada saat itu. Nah, sementara kalau keadaan aktif itu adalah, sorry, kesadaran aktif itu adalah kesadaran eh, di mana kondisi seseorang itu menitikberatkan beratkan pada inisiatif dan mencari, da, mencari dan mendapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan. Gitu, artinya. Uh, di saat kalian dengarkan Bapak uh, berbicara sekarang dan kemudian kalian uh, memahami informasinya, maka hal-hal yang penting itu kalian akan uh, mungkin catat, menitibarkan pada inisiatif, atau mungkin buat dalam bentuk kognitif bahwa kesadaran itu terbagi menjadi dua, kesadaran pasif, dari kesadaran aktif, kesadaran pasif itu adalah ini, kesadaran aktif itu adalah ini, gitu ya. Nah, kalian nggak penting. Tapi kalau seandainya ada cerita yang kalian anggap penting, itu kalian nggak akan gunakan, gitu ya. Mencari dan dapat menyelesaikan stimulus-stimulus yang diberikan. Nah, sehingga stimulus-stimulus yang dianggap penting itu kita pahami, kita kita simpan. Gitu. Tapi stimulus-stimulus yang tidak kita anggap penting ya kita abaikan. Biasanya sebegitu manusia perilakunya. Nah, itu kita sebut dengan kesadaran aktif nah dua ini ya kondisinya gitu ya kesadaran pasif dan kesadaran aktif Nah maka dalam buku ini juga dijelaskan uh, ini ya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 pelopor psikologi seperti Sigmund Freud ya uh, itu dan William James uh, menaruh minat pada pengkajian kesadaran itu awalnya ya dan ketidaksadaran pikiran. Walaupun demikian, pada sebagian besar abad ke-20, oke, okay, banyak psikolog meninggalkan topik tersebut dan memusatkan pada perilaku dan dan pada imbalan ya, dan hukuman yang menentukan perilaku tersebut ya, seperti Skinner, Watson gitu ya. Pada awal dasawarsa yang lalu, nah para psikolog dari berbagai cabang uh, tertarik uh, untuk melihat topik kesadaran, termasuk hubungan dengan bawah sadar bagaimana sih kaitannya sehingga memunculkan sebuah perilaku gitu ya. Nah, itu salah satunya adalah Sigmund Freud ini. Nah, yang sudah Bapak jelaskan kemarin dalam teori psikoanalisa ya, dalam teori aliran-aliran psikologi. Nah, Sigmund Freud itu e, bicara tentang yang namanya conscious mind ya, tentang alam sadar. Nah, Sigmund Freud menjelaskan bahwa alam sadar itu adalah satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realita ya konsius alam. Kemarin ada terbagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Nah, kemudian ada kesadaran. Nah, itu merupakan suatu bagian terkecil atau tip uh, tipis dari keseluruhan pikiran manusia. Nah, hal ini dapat diibaratkan seperti gunung es, iceberg yang Bapak bicarakan kemarin ya, yang ada di bawah permukaan laut di mana bongkahan es itu lebih besar dari di dalam ketimbang terlihat di permukaan gitu. Itu menurut Teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Nah, kemudian dia ada namanya pra-consciousness, consciousness, consciousness okay, unconsciousness dan subconsciousness atau pra-consciousness mind. Disebut sebagai jembatan antara conscious dan unconscious. Dia bagi menjadi tiga kan, gitu ya. Nah, di mana pra sadar itu atau disebut juga dengan pra-consciousness mind berisikan segala sesuatu yang dengan mudah dipanggil ke alam sadar seperti ya tuh kenang-kenangan ya yang walaupun tidak kita ingat ketika kita berpikir tetapi dapat dengan mudah dipanggil lagi atau retrieval, Kemarin kita udah bahas dalam konteks memori ya atau seringkali disebut dengan kenangan yang sudah tersedia atau available memory. Nah, itu isi dari prasadar tadi itu gitu ya. Itu menurut uh, Sigmund Freud gitu ya. Kenapa orang dibagi menjadi uh, tiga bagian, consciousness, subconsciousness dan unconsciousness mind. Nah, atau disebut juga ada unconscious mind ya alam bawah sadar. Nah merupakan bagian yang paling dominan dan penting dalam menentukan perilaku manusia. Nah apa yang ada di dalam unconscious mind ini menurut uh, Freud itu adalah mencakup segala sesuatu yang sangat sulit dibawa ke alam sadar. Ya contohnya apa nafsu dan insting kita serta segala sesuatu yang masuk ke dalam karena kita tidak mampu menjangkaunya seperti kenangan pahit atau emosi yang terkait dengan trauma gitu ya yang kemarin Bapak jelaskan bahwa unconsciousness mind gitu ya alam-alam bawah sadar itu adalah di mana letaknya adalah dorongan primitif gitu ya yang akan ada gitu ya yang ada dalam diri kita atau mungkin traumatik-traumatik masa lalu yang kita tekan ke alam bawah sadar tadi gitu ya nah sehingga itulah yang akan menjadi trauma oke okay, kenangan pahit atau emosi ya nah itulah yang akan mempengaruhi perilaku atau mungkin uh, mental illness yang ada di dalam diri orang itu. Oke, okay, uh, itu teori pertama yang dikemukakan oleh uh, Sigmund Freud tentang uh, kesadaran. Nah, kemudian uh, ahli yang kedua bicara tentang kesadaran itu adalah Carl Gustav Jung ya. Nah, kalau dia mem, uh, membagi tiga sistem yang saling berhubungan yaitu kesadaran atau biasa disebut dengan ego. Itu ya karena ego itu kan merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan-perasaan sadar. Nah, gitu ya. Nah, di mana ego itu bekerja pada tingkat konsius, uh, dari kemudian dari ego itu perasaan identitas dan kontinuitas seseorang itu muncul. Jadi ego itu menurut uh, Carl Gustav Jung itu seorang adalah gugus tingkah laku yang umumnya dimiliki dan ditampilkan secara sadar oleh orang-orang dalam satu masyarakat. nah Ego itu merupakan bagian manusia yang membuat ia sadar pada dirinya sendiri. Itu ya. Berarti menurut Herbert Carl Gustav Jung itu bahwa ego itu kan merupakan jiwa sadar nah, di bagiannya, gitu. Sehingga di saat seseorang menerima stimulus dari luar, dia akan mempunyai sebuah penilaian tersendiri gitu ya dia akan mempunyai memori ingatan tentang sesuatu gitu ya atau perasaan-perasaan e, sadar gitu contoh kalau kita trauma ya kalau saya terus terang ya contoh dulu guru saya sering kalau masuk kelas itu kan rangga itu bawa namanya rotan atau penggaris orol panjang 1 meter itu kalau nanti e, apa kalau nanti nakal atau nggak bisa jawab oh dibilangnya ditokoknya di, di gitu ya sehingga di saat ada stimulus, orang bawa rotan atau penggaris gitu ya, kita akan ingat gitu ya. Oh, berarti kita sadar oh bahwa ada sesuatu yang ada di dalam diri kita pada masa lalu itu. itu akan kita akan secara sadar dengan sesuatu yang kita hadapi di stimulus sekarang gitu ya. Nah, contoh seperti itu yang menurut karena ada isi di dalamnya itu adalah persepsi, ingatan pikiran karena ingatan itu kan sesuatu yang terjadi pada masa lalu kita nih gitu ya nah, di alam bawah sadar gitu ya nah, oke okay, sehingga di saat sesuatu stimulus kita hadapi ya kita akan bisa uh, mempunyai sebuah kesadaran terhadap stimulus tersebut gitu ya Nah itu menurut Kak Gustaf Jung ya terhadap ego nah kemudian yang kedua yang menurut yang itu ada namanya personal unconscious struktur uh, sike sike itu kan jiwa merupakan wilayah berkaitan dengan ego. Nah, terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah disadari, tetapi dilupakan dan diabaikan dengan cara tadi ya, refresion, refresion atau suppression. Oke, okay. refresion itu kan adalah sesuatu pengalaman gitu ya yang kita pernah hadapi, tetapi e egonya, superegonya itu melarang untuk dinaikkan dalam kesadaran. Maka dia refresh, refresh itu kan ditekan, dimasukkan di alam bahwa sadar gitu ya, nah, oke. Okay. Nah sehingga di saat uh, satu kondisi yang kita tekan, kita simpan, kita letakkan, kita uh, enggak uh, pokoknya kita sendirilah yang tahu gitu ya. Sehingga tidak kita uh, carikan solusi atau minta pendapat dari orang itu enggak gitu. Tapi kita diamin aja. Gitu. Nah sehingga kondisi-kondisi yang represi tadi itu enggak ada penyelesaian gitu ya. Sehingga akan mempengaruhi perasaan mempengaruhi emosi mempengaruhi perilaku gitu ya nah kenapa karena tidak ada solusi gitu nah kondisi inilah yang akan mempengaruhi perilaku seseorang gitu ya nah pengalaman-pengalaman yang yang kesannya lemah juga disimpan dalam keadaan personal unconscious gitu ya itu menurut uh, kardgustam jung terhadap pendapat dia tentang personal unconscious nah uh, Penekanan kenangan pahit ke dalam personal unconscious dapat dilakukan oleh diri sendiri secara mekanik. Namun, bila juga Oke okay, bisa, juga karena desakan dari pihak luar yang kuat dan lebih berkuasa. Gitu, nah, ini terjadi mungkin dari kasus-kasus yang pelecehan, gitu ya, atau mungkin kasus-kasus ya, sering terjadi gitu ya. Karena mungkin desakan orang tua, kamu jangan ini ya. Nanti, kalau kamu ini, saya bunuh contohnya gitu ya. Hatinya, contohnya kayak gitu, ya, sehingga akan terjadi yang disebut dengan desakan internal atau eksternal, mungkin karena bicara tabu, oke, okay, bicara tentang sesuatu yang uh, tidak sesuai dengan norma, gitu ya, kecenderungan orang menekankan, -me ya, merefresh, itu kutu dalam bawah sadarnya, gitu. Di itu disebut dengan personal unconscious. Nah, maka dalam dalam tadi ya diceritakan oleh si Dimas, uh, Dimas Rizky, bahwa salah satu untuk Berarti kan, terletak tuh ya di dalam, dalam tubuh ananta. Nanta itu kan banyak tuh personal unconsciousnya, maka salah satu untuk cara untuk meningkatkan kesadarannya itu biasanya tuh pakai hipnosis gitu ya. Ada teknik-teknik untuk meningkat, membangkitkan personal unconsciousnya itu gitu ya, sehingga kita tahu sumber masalahnya tuh apa gitu. Nah, itu terjadi di dalam diri itu disebut dengan personal unconscious gitu, nah. Baru disebut dengan collective consciousness, asal collective unconsciousness. Collective unconsciousness itu merupakan gudang bekas ingatan yang diwariskan dari masa lampau leluhur seseorang yang tidak hanya meliputi sejarah ras manusia sebagai sebuah spesies tersendiri, tetapi juga leluhur pramanusiawi atau nenek moyang binatangnya. ya. contohnya kayak gitu. itu menurut kata Gustav yang Ya, jadi ada... Uh, contoh-contoh di mana orang melakukan apa ya? kolektif unconscious gitu ya seperti yasinan kalau agama Islam gitu ya. Ada yasinan gitu kan adalah turun temurun gitu ya walaupun dalam konteks ajaran Rasulullah gitu ya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan untuk membaca yasin dalam setiap jumatan atau orang meninggal gitu ya. Nah, tetapi di leluhur kita mungkin orang-orang dulu gitu ya untuk menghibur yang yang tadi bersedih yang ini oke okay, dibacakan yasinan contoh gitu ya contoh seperti itu jadi banyak ya leluhur leluhur kita gitu ya itu mempunyai ya apa ya yang diwariskan dari masa lampau leluhur kita gitu ya sehingga akan membentuk sebuah kesadaran pada saat sekarang ini disebut dengan kolektif Unconscious, gitu. Secara tidak sadar ya kita ini. Contoh lagi di kampung saya dilarang menikah sama suku, gitu ya. Itu kan satu kesadaran kolektif uh, unconscious. Di dimana masyarakat itu salah kalau sukunya sama, gitu ya, itu nggak boleh nikah, gitu. Padahal di agama yang nggak boleh nikah itu hanyalah ya mungkin sedara, gitu ya uh, dan ditindakan kalau seandainya. Satu suku yang enggak ada larangan, tetapi itu menjadi sebuah collective unconscious sehingga kita sadar kamu sukunya apa, sukunya ini, gitu ya, oke, okay. uh, sehingga uh, akhirnya kan menjadi sebuah kesadaran, gitu. Paham ya? Ini disebut dengan collective unconsciousness gitu ya. Jadi kesadaran yang dibentuk karena leluhur nenek moyang atau tradisi kita sebelumnya sehingga membuat kesadaran bagi kita oh iya ya kamu satu suku dengan saya kita gak boleh pacaran gitu kita nggak boleh dekat walaupun kita suka sama suka gitu. sehingga memunculkan sebuah uh, kesadaran gitu. contohnya lah dia itu di kampung saya seperti itu karena uh, masih menganut uh, material lineal, gitu ya turunan dari mama gitu dan kemudian pakai suku gitu nah sehingga orang yang satu suku yang nggak boleh kawin nggak boleh nikah gitu nah itu contohnya kayak gitu itu disebut dengan collective consciousness. Contoh yang lain apa yang tadi yang belum ini? Contoh yang lain apa kalau di suku saya seperti itu ya, suku Melayu, uh, Kuan Sing gitu ya? Oke, okay. seperti itu. Nah, ada contoh yang lain kira-kira enggak -kira? ada ya? Nah, maka tadi udah disinggung juga tidur gitu ya. Tadi ya, tidur ya, kondisi tidur di buku ini dijelaskan juga nih, uh, di buku Laura King ini tentang konsep tentang tidur dan dalam mimpi. Nah, tidur itu kan merupakan kebalikan dari keadaan terjaga. Namun kedua keadaan itu memiliki kesamaan, gitu. Kita berpikir saat kita tidur seperti yang ditunjukkan oleh mimpi. Walaupun jenis pikiran dalam tubuh kita berbeda dari jenis yang kita lakukan saat terjaga. Nah, kita membentuk memori saat tidur seperti yang kita ketahui dari fakta bahwa kita mengingat mimpi, gitu ya. Nah, fungsi dari tidur itu adalah, ya. Uh, di sini ya fungsi dari tidur itu untuk uh, sesuatu yang normal ya tidur adalah sesuatu yang normal tidak hanya untuk mengembalikan keadaan fisik tubuh namun juga untuk fungsi mental maka kita wajib tidur ya kenapa pakai fungsi-fungsi mental ya karena tubuh kita itu perlu uh, relax gitu ya kemudian untuk uh, me me apa ya men menetralkan segala sesuatu. Untuk dari istirahat pikiran dan lain semuanya. Nah, tidur diperlukan untuk proses adaptasi dan pertahanan diri, teori preservasi dan proteksi gitu ya. Nah tidur juga mungkin dibutuhkan untuk konsidiasi ingatan. Nah itu fungsi dari tidur tadi. Ya dijelaskan di uh, ini ya di dalam buku ini ya tentang tidur ritme biologi gitu ya. Maka. Ritme biologi itu adalah fluktuasi fisiologis uh, periodik dalam tubuh. Nah kita tidak awas terhadap kebanyakan ritme biologis tadi yang terjadi. Nanti tinggal apa uh, ini. Maka dalam ritme, ritme biologi dalam tidur itu akan dibagi menjadi tiga. Ada siklus musiman dan tahunan (annual or uh, regional cycle). Kemudian ada 28 day cycles, siklus 28 hari, gitu ya, seperti siklus menstruasi perempuan dengan rata-rata 28 hari, atau siklus 24 hour cycles, siklus 24 jam, gitu, seperti siklus tidur, bangun, dan perubahan suhu dalam tubuh, gitu, nah, gitu, jadi itu disebut dengan uh, ritme ya, dalam tidur tadi, nah, uh, di dalam tidur itu ada juga namanya ritmes sirkandian gitu ya ritme sirkandian itu adalah siklus perilaku atau uh, fisiologis harian nah, nah ritme uh, sirkandian itu mencakup siklus tidur atau bangun suhu tubuh tekanan darah dan kadar gula darah itu menurut skin rende Oke okay. uh, artinya kondisi yang diatur oleh tubuh kita gitu ya? Nah, menurut uh, istilahnya itu circadian berasal dari kata Latin circer yang berarti sekitar dai, yang berarti hari. Nah, contohnya suhu tubuh berfluktuasi sekitar tiga derajat Fahrenheit dalam 24 jam sehari, memuncak di sore hari dan paling rendah antara jam 2 dan 5 sore. Nah, itu dia uh, ini ya yang menjadi ritmes sirkadian sehingga wajar di saat siang itu kita ngantuk gitu ya, karena apa? Karena dia butuh untuk proses tadi uh, siklus uh, yang namanya ritme sirkandian. Oke, okay. nah kemudian ada namanya, namanya disebut dengan uh, nukleus suprakiasmatik. Nanti baca ya bukunya tentang tidur itu. Nah maka tadi sudah dijelaskan oleh Suci kalau oh, nggak salah ya ada lima stadium tahap tidur, alpha itu masih dalam kondisi sadar, relax, itu ya. Maka nanti kalian kita akan coba belajar atau mungkin uh, ini uh, bagaimana menghipnosis itu, gitu ya. Kalau orang berada dalam kondisi alfa, itu nggak akan bisa terhipnosis, gitu ya. Karena apa? Karena masih dalam kondisi sadar, relax. Maka dia harus rilekskan dulu, santai, itu ya. Maka sebelum ngomong kita dekatin dulu orang, gitu ya. Theta itu disebut dengan pra awal fase ketidaksadaran. Oke, kemudian menurut ini ya, spindle rasa lebih tinggi dari pra -conscious. Kemudian delta fase ketidaksadaran, gitu ya, unconscious. Nah, diletakkan di sini, maka di saat orang masuk ke gelombang ini dia akan mau bercerita tentang masalah-masalah, gitu ya. Atau uh, REM, Rapid Eye Movement, ya, fase mimpi. Nah, di sini terjadi fase mimpinya, gitu ya. Delta itu masuk ketidaksadaran. Kalau uh, REM ini, Rapid Eye Movement itu fase mimpi alam-alam nah, ketidaksadaran itu pada gelombang delta maka di saat kita menghipnosis orang dia harus masukin ke gelombang delta ini sehingga dia bisa bercerita tentang apa yang menjadi endapan-endapan yang diripresnya tadi itu gitu ya tapi kalau di gelombang Alfa belum bisa gitu ya nah harus sampai ke sini. nah ada teknik-teknik yang bisa dilakukan dalam untuk untuk masuk ke dalam ini itulah disebut dengan kondisi terhipnosis tadi itu ya nanti uh, pelajaran sendirilah atau mungkin kalian ikut pelatihan sendirilah ya untuk bisa masuk ke gelombang ini sehingga orang akan menceritakan gitu ya. Sehingga nanti si Murni itu akan ceritain, Ih, aku dulu ya pernah lo sama ini ini ini gitu ya. Dia akan buka semuanya tanpa dia uh, uh, apa ya? takut gitu ya. Kenapa? Karena di repressnya, ditekannya, di dipendamnya di, di, di alam uh, Tadi tadi ya, unconscious mind tadi itu di dalam ini. Nah kita nggak akan belajar tahapan-tahapan masuk ke alam uh, tidur ini tidak, karena ini secara umum aja dulu, gitu ya, Alfa Nah kemudian mimpi tadi uh, si Rangga udah jelasin nih, mimpi itu uh, ada kita bicara tentang teori mimpi dari Sigmund Freud dengan teori kognitif itu memang beda, gitu ya, cara pemahamannya. Kalau Sigmund Freud kan memahami konsep mimpi, teori mimpi menurut Sigmund Freud itu kan beda dengan teori itu. Bagus ya Siranga tadi sudah mampu pada untuk pikirannya tuh untuk memandingkan, menganalisis dengan pendapat teori yang lain gitu. Nah mimpi itu terkadang disebut sebagai sesuatu yang tidak logis dan salah tempat gitu. Dalam mimpi pusat perhatian kita adalah diri kita sendiri, walaupun terkadang kejadian itu di luar diri. Seperti bunyi si sirine gitu ya yang melengking dapat mempengaruhi isi mimpi gitu gitu ya jadi artinya uh, arti sorry artinya dalam mimpi itu eh uh, perhatian kita adalah diri kita sendiri yang dibilang oleh rangga tadi ya terputus dia dengan dunia eksternal walaupun kadang-kadang di saat kita mimpi itu kejadian yang di luar diri itu bisa menjadi pemicu ya untuk terjadinya Uh, mimpi beda ya dengan teori mimpi yang dikemukakan oleh Sigmund uh, Freud gitu ya. Nah teori Sigmund kita bedakan nih rangga ya teman-teman yang lainnya. Teori psikoanalisis menurut teori psikoanalisis mimpi itu memungkinkan bertujuan untuk memenuhi keinginan dan hasrat yang telarang atau tidak realistis yang dipaksakan masuk ke dalam bagian ketidaksaran di dalam pikiran. Beda nih berarti. Segala sesuatu yang menjadi tujuan keinginan uh, untuk memenuhi keinginan dan hasrat yang terlarang yang dilarang oleh superego untuk dilakukan, gitu ya, uh, atau tidak realistis yang dipaksa masuk ke dalam bagian ketidaksadaran atau disebut tadi apa, A refresh, maka di saat dia direpress, oke, okay, tetapi uh, ditahan nih sama superego karena dilarang. Nah, akhirnya di saat kondisi masuk ke dalam ketidak kesadaran tadi maka di saat dia tidur akan terjadi mimpi gitu ya itu teori psikoanalisis nah kelemahannya ini dari teori ini interpretasi seringkali terlalu jauh tidak ada cara yang dapat diandalkan untuk menginterpretasi makna terpendam tadi itu itu ya menginterpretasinya itu loh dari mimpinya tadi itu tidak ada cara yang dapat diandalkan untuk menginterpretasi makna yang terpendam tadi itu seperti apa gitu karena ceritanya panjang tuh kan saya merasa bunci sama ini ya kenapa bunci oh, ya gini gini gini gini ah contohnya kayak gitu nah perlu interpretasi ya data yang didapati tentang ceritanya kebenarannya itu seperti apa kan gitu nah masalahnya di sini ya pendekatan yang berfokus pada masalah mengatakan mimpi itu menyatakan tema utama yang menjadi kepedulian kita saat ini nah mimpi disebutkan Da dapat membantu dalam menghadapi masalah dan menghadapi isu emosional, terutama saat-saat kritis. Kelemahannya, konsep ini beberapa ahli teori merasakan skeptis ya, tidak percaya akan kemampuan mengatasi masalah saat tidur gitu ya. Sehingga uh, di saat orang tertidur itu gitu ya, di saat dia bermimpi, oh interpretasi mimpinya gitu ya. Oke, okay. uh, teori kognitif ya. Nah, ini yang diceritakan oleh si Rangga tadi. Nah, teori ini menyatakan bahwa mimpi merupakan modifikasi dari aktivitas kognitif yang terjadi selama kita terjaga. Nah, perbedaannya adalah saat kita tidur, kita terputus dari input sensorik dan dari dunia luar dan ber, dan pergerakan tubuh sehingga pikiran kita cenderung lebih terpancar dan tidak fokus gitu. Ini teorinya mengatakan begitu kenapa orang terjadi mimpi. Uh, kemudian, teori ini menyatakan bahwa mimpi terjadi ketika teori ini, ya, teori aktivitas sintesis ini, uh, menyatakan bahwa mimpi terjadi ketika kortek mencoba membuat interpretasi atau makna yang berarti dari pelepasan saraf spontan yang diawali phones. Ya, nah, sintesis menghasilkan dari sinyal ini dengan ingatan maupun pengetahuan yang telah kita miliki tampil dalam bentuk mimpi. Nah, dalam pandangan ini, mimpi tidak menutupi keinginan yang tidak disadari, tetapi dapat menunjukkan persepsi atau konflik-konflik dan kecemasan seseorang. nah Tadi ini hipnosis. ya Hipnosis itu menurut psikoanalisis adalah keadaan regresi sebagian di mana subjek kekurangan kendali dalam kesadaran yang nyata dan karenanya bertindak secara impulsif dan terlibat dalam pembuatan fantasi. Oke, okay. menurut Kurz dan lain Lin ya, hipnosis itu adalah sebuah prosedur di mana seseorang praktisi mensugestikan perubahan sensasi, persepsi, pikiran dan perasaan atau perilaku dari subjek gitu. Oke, okay. maka dalam hipnosis itu orang akan disugesti seperti apa yang dia inginkan dan dia ikut gitu. Nah, maka syarat hipnosis itu dia harus mau untuk dihipnosis, di hipnot hipnoterapi ya, ah, hipnosis atau mungkin hipnoterapi tadi. Nah oleh kama. dia syaratnya harus bisa ikut dengan ap, uh, oh, hipnoterapinya, uh, terapisnya gitu ya, nah sehingga dia mensugestikan perubahan sensasi bayangkan di sekitarmu begitu nyaman gitu ya, nah kemudian setelah itu bayangkan oke okay, uh, kamu pergi ke laut gitu ya, nah di saat kamu ke laut itu ada deburan ombak gitu ya, pikiran perasaannya itu dibawakan kepada satu situasi dan kemudian ada angin sepoi-sepoi dan kamu berbaring di kursi santai gitu ya, atau di pantai sehingga kamu matamu kamu mengantuk sekali ah contoh gitu nah sehingga di saat dibilang hitungan tiga kamu tertidur catatnya nah, akhirnya dia ikutin perasaan itu dan dia masuk gitu ya nah mulai dia mengangkat permasalahan-permasalahan yang ada di alam bawah sadarnya itu ya nanti baca oke ada teori disosiasi Teori sosiokognitif oke, okay. oke okay. ya. Tadi gangguan-gangguan eh, dari kesadaran, tadi nanti ada bahas ya, khusus gitu. Uh, di sini ada gangguan-gangguan kesadaran, tuh narkolepsi, oke. Okay. Kemudian ada so- somnambulis gitu ya. Kemudian uh, sleep paralisis, sleep paralisis. Siapa yang tahu ya? Sleep paralisis itu gimana ya tidur berjalan ya ada orang ya kadang-kadang seperti itu dilakukan gitu yang di, pernah nggak pernah dialami nggak oleh oleh kalian semua pernah kalau yang tidur berjalan bukannya sinambulis ya pak uh, apa sinambulis Iya. kalau sleep paralisis itu lebih kayak dia tidur kayak lumpuh gitu dadanya sesak, jecekik, sesak oh, nafas. iya iya betul betul. Nah satu kondisi intinya ada kan gangguan ya yang ada di dalam diri seseorang ya. E, kalau ya bapak salah tadi itu e, bahwa ada orang yang di, bapak pernah nih mengalami e, kondisi somnopulitis itu di mana di saat tidur itu ya e, kita kemudian bangun setelah itu jalan gitu dan kondisi seperti ini dia dalam kondisi tidak sadar gitu ya tidak sadar yang dilakukan gitu ya di dalam diri seseorang tadi gitu nah sehingga ini menjadi apa ya menjadi sebuah masalah ya kalau seandainya tidak diberikan sebuah terapi gitu eh yang dihadapi oleh seseorang tadi, oke. Okay. Nah, kemudian ada lagi namanya sleep paralysis. Sleep paralysis itu adalah satu kondisi di mana uh, seseorang itu di saat tidur itu, ya dia merasa badannya lumpuh gitu ya. Oke, okay. kemudian dia tidak bisa bergerak gitu ya. Kemudian kaku. Kayak ketindihan gitu nggak pak? Uh -uh, betul. Pernah saya. Uh, Rasain kayak gitu enggak, nah itu kondisi di mana ya, tekanan ya, emosi ya, enggak enggak bisa di, diselesaikan gitu ya, sehingga dada itu sesak gitu ya, gitu betul enggak yang yang yang pernah enggak kalian nemuin kondisi di mana kita merasakan seperti itu gitu, pernah siapa yang punya pernah punya pengalaman, pernah, Pak. nah gimana mana, kayak mana ceritanya. Gitu Pak, nggak bisa nafas gitu, terus kayak, kayak apa ya, kayak emang nggak bisa ngomong aja, pengen ngomong juga nggak bisa, pengen teriak juga nggak bisa, gitu. Mm -mm. Buka mata juga nggak bisa, gitu. Mm -mm. Terus apa yang kamu lakukan setelah itu? Uh, istighfar saya, Pak. Mm, istighfar? <laughs> <laughs> Karena kan kalau kata orang, kan ketinggian tuh kayak di ditimis setan gitu ya. Jadi <laughs> udah. Terus kamu akhirnya ini ketindihan itu akhirnya beristighfar. Iya, Pak. Mak, eh. Padahal secara psikologis tadi kita udah paham bahwa itu kan merupakan gangguan-gangguan secara psikologis ya. Yang disebabkan oleh kondisi uh, tekanan yang dihadapi gitu ya. Kondisi-kondisi uh, yang tadi gitu. Hmm. Nah. Kesadaran yang dimunculkan tadi, gitu. nah, kalau narkolepsi itu gangguan sistem saraf ya, yang menyebabkan rasa kantuk berlebihan gitu ya, pada siang hari serta tertidur secara tiba-tiba, oke, tanpa mengenal waktu dan tempat gitu ya, tidak hanya dapat mengganggu aktivitas saraf, kondisi ini juga bisa membahayakan penderitanya. Tidur tiba-tiba, pernah kalian tiba-tiba? Saya pernah. Mungkin udah capek banget gitu ya. Dua hari nggak tidur karena ada kegiatan gitu. Uh, waktu kuliah dulu gitu ya. Memang udah capek sih. Bukan ini ya. Tapi tiba-tiba tidur aja gitu. Ada, ada tempat tidur. Oh, langsung Tapi bukan penyakit kalau itu ya. Karena kecapean dan kelelahan aja. Tapi kalau narkolepsi ini orang yang tidur-tidur tiba-tiba. Bayangkan kalau dia tidur-tiba-tiba di saat dia. Ngendarai motor gitu ya. Atau mengendarai seped, mobil gitu ya. Nah kondisi ini kan uh, yang menjadi yang menjadi masalah, oke. Okay. Nah, tetapi orang yang e, narko, e, narkolepsi ini bisa e, meliputi bagian juga ya, ada paralisis juga gitu, oke. Okay. Di, di mana udah muncul tadi ya e, tidur gitu, tiba-tiba gitu tadi segitu, oke. Okay. Paham ya? Oke. Okay. Nah, e, tentu kondisi ini akan menjadi sebuah masalah bagi orang-orang uh, tadi ya yang menderita. Perlu ada uh, apa namanya semacam terapi ya uh, kepada orang-orang yang gangguan kesadaran seperti itu ya. Nah, kemudian tadi ada yang namanya tadi uh, kondisi ya. Tiga kondisi inilah yang akan uh, mengganggu gitu. Ya kepada diri seseorang itu gitu ya kalau itu narkolepsi sam tadi ya eh, adalah satu kondisi di mana tidur berjalan ya ini ya. oke paham ya oke nah, ini ini adalah gangguan-gangguan yang dihadapi oleh seseorang pada tingkat eh, kesadarannya gitu nah ini tadi ya Nah, Bapak harap ini kita paham gangguan-gangguan dari kesadaran tadi. Nah, narkolepsi itu kan adalah gangguan tidur yang cukup umum diderita namun seperti gangguan tidur lainnya, ia juga amat jarang dikenal oleh masyarakat. Narkolepsi itu dalam bahasa awam bisa dikatakan sebagai serangan tidur di mana penderitanya amat sulit mempertahankan keadaan sadar. Jadi bisa dia tidur tiba-tiba gitu ya karena kecap iya bukan kecapean ya tetapi memang penyakit ini ya, gangguan ya terjadi gitu ya nah kondisi itu itu disebut dengan narkolepsi. Nah gejala rasa kantuk berlebihan, katapleksi, ada sleep paralysis, hypnogenic ya hypnopomik gitu. Nah, kemudian kalau namanya tadi somnambulism itu berjalan sambil tidur. Atau somnambulism adalah penyakit yang ditandai dengan gerakan berjalan pada saat tidur. Bapak punya pengalaman nih, saat tidur, tt, tt, tt, ada gangguan juga kayaknya nih, samnambulisme. Dulu di kampung kan masih hutan ya, namanya juga kampung desa gitu kan. Tiba-tiba jam 2 malam itu, hmm, bukan terbangun ya, jalan aja gitu, buka rumah gitu ya. Tiba-tiba, eh zaman dulu kan, zaman kalau malam-malam itu, eh, kakak saya kan perempuan gitu ya, masih mini gitu, saya masih kecil. Kemudian ada orang yang di rumah pakai pakai kasarung gitu loh, ananta, kan, tutup mukanya gitu, pakai sarung, oke, pakai ini ganggu gangguin gitu. Saya kejar dia, oh lari dia kan, lari, oh tiba-tiba udah masuk aja di semak-semak saya, satu kampung cari, contohnya kayak gitu, kemana nih malam-malam jam dua nih, ini ini ini, oh ternyata tiba-tiba udah ini gitu contoh kayak gitu. Nah, si penderita mungkin juga dapat terlibat dalam kegiatan kegiatan yang lain seperti berbicara atau makan pada saat tidur. Berjalan sambil tidur nih saya. Khususnya dapat terjadi pada saat tidur yang terlalu nyenyak gitu ya. sehingga dia tidak sadar gitu ya. Kalau sleep, sleep paralysis tadi itu menurut medis keadaan ketika orang akan tidur atau bangun tidur merasa sesak napas ya. Dada sesak, badan sulit bergerak dan sulit berteriak disebut sleep paralyzed alias tidur lumpuh karena tubuh tak bisa bergerak dan serasa lumpuh itu disebut dengan sleep paralyzed nah kemudian apa yang perlu kita pahami ya sejak dahulu obat-obatan telah digunakan untuk mendapatkan efek psikologisnya seperti mengubah kognisi dan emosi dan mempengaruhi neurotransmitter dalam otak Obat ya, dari gejala-gejala orang yang mengalami gangguan kesadaran tadi, gitu ya. Nah, obat-obatan yang mempunyai efek psikologi itu disebut dengan psikoaktif. Gitu, oke. Nah, maka uh, ada namanya anti anxiety drug. anti-anxiety drug itu obat dapat menurunkan kecemasan dan termasuk pada golongan yang dinamakan menzodiazepin. Obat-obat ini sering dikenal dengan transquilescer penenang, ya. Transkuliser itu terdiri dari transkuliser minor dan transkuliser mayor, gitu ya. Nah, dikasih obat-obatan dia untuk dia tidak gangguan tadi, narkolepsi, embolisme, tadi ya, penyakit-penyakit tadi yang kita sebutkan tadi. Oke, okay. ya, sehingga apa solusinya untuk gangguan-gangguan tadi, sleep paralysis tadi itu, maka dikasih obat gitu. Atau antidepresan, dikasih di, di sebuah antidepresan. ya. Obat antidepresan sering diberikan kepada pasien yang mengalami depresi mayor. Oke, selain itu juga untuk membantu meningkatkan mood individu yang terdepresi. Maka obat antidepresan itu cenderung yang uh, mengurangi depresi atau aspek itu daftar antipsikotik sama daftar ya biasanya rekomendasi dokter ya oke yang akan menghadap dikasih gitu Nah kemudian itu cara mengatasinya Oke gitu terima kasih atas waktunya tadi tingkatan-tingkatan emosi ada ini ya sudah kita bahas ya Ada tingkatan emosi itu dibagi menjadi beberapa bagian di dalam buku pegangan kita itu halaman 292 itu kesadaran itu dibagi menjadi kesadaran tingkat tinggi tadi ya kesadaran tingkat tinggi, kemudian contohnya mengerjakan soal seperti yang dijelaskan oleh teman kalian tadi ya, kemudian ada kesadaran tingkat rendah gitu, mencah tombol nomor telepon seluler, mengetik keyboard bagi yang telah ahli memandang oke oke okay. okay, seperti itu sehingga dia ngomong tetap dia bisa ngetik gitu ya, gitu contoh itu adalah kesadaran tingkat rendah, oke okay, kesadaran keadaan kesadaran terubah itu dapat dihasilkan oleh obat-obatan. Tadi Sirangga udah jelasin juga kelelahan dan depresi sensori gitu. Kemudian ada keawasan bawah sadar tadi ya dapat terjadi ketika seseorang terjaga juga ketika sedang tidur dan bermimpi. Oke, itu contohnya tadi apa? Tidur dan bermimpi. Kemudian ada yang terakhir ada ketidakawasan, gitu ya? Oke, maka contohnya mengalami pikiran tidak sadar, pingsan karena ditinju atau dibius, gitu ya? Oke, baik. Nah, sekarang kita akan bicara tentang kisi-kisi soal yang untuk ujian besok, ya. Karena minggu depan kita udah ujian meet nih. Ya, nah, eh, di dalam materi ini, ya, eh, ini catat, ya, catat nanti materi yang tidak ada minta ke Bapak, ya, materinya, sehingga tidak ada lagi yang bilang tidak ada materi Pak gitu. Oke, okay. pertama dalam materi pengantar psikologi ini, kita sudah membahas tentang sejarah, ya, kita sudah bicara tentang. Sejarah oke, okay. dan ruang lingkup oke, okay. psikologi ya oke. Okay. Nah, kemudian kita udah bicara juga tentang nomor dua ya, aliran oke, okay, aliran e, psikologi. Kita udah bahas ada alirannya banyak kemarin, dan kemudian pendapat ada aliran behaviorisme kita udah bahas itu ya kemudian setelah itu kita juga sudah bahas metode ya metode ilmiah psikologi kemudian kita udah bahas juga oke okay, dasar dasar biologi perilaku oke okay. Kemudian kita juga udah bahas perkembangan manusia, oke. Okay. Dan kemudian yang keenam kita juga udah bahas tentang sensasi dan persepsi, sensasi dan persepsi. Kemudian kesadaran juga kita udah bahas hari ini, oke. Okay. Sebelum sensasi dan persepsi, nah ini. Ya, Kemudian uh, belajar gitu ya? Oke, okay. belajar oke. Okay. Nah, ini untuk ujian meet ya. Perhatikan, bisa jadi soalnya uh, saya kasih lima, nanti bisa saya gabung-gabungkan. Intinya, uh, intinya kita akan membahas, saya akan mengeluarkan soalnya itu tentang ini. Gitu. Ya paham ya Silakan lengkapi materinya nanti saya akan coba masukin semua materi itu di dalam e-learning kita ya e-learning nanti tinggal di apa di Oke baik nah begitu eh, materi yang akan kita ujiankan nah semoga nanti bisa ini ya bisa memahami materinya itu dengan uh, lebih baik dan kemudian uh, bisa menjawab soalnya dengan baik. Nah, sistem ujian kita uh, tetap di e sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nanti buat Bapak akan uh, upload soalnya di situ. Nanti tinggal kalian isi saja gitu. Sama kayak ngerjain-ngerjain tugas kemarin gitu. Ya. Kemudian ada bapak kasih nilai review kemarin itu, momo ini yang enggak ada tugasnya berarti nggak ada nilai ininya ya, nilai untuk mereview kemarin ya. Ada kegiatan untuk menonton kemudian bagaimana mereviewnya gitu ya, dari apa yang ditontonkan dan ada bapak buat pertanyaan bapak suruh kirim ke email, tapi ada beberapa yang nggak ngumpulin ya berarti nggak ada nilai tugas untuk ininya gitu nilai kuisnya. Karena ada kemarin ada nilai kuis ya. Ada nilai ujian tengah semester, ada nilai ujian akhir semester, ada nilai tugas, ada nilai kuis. Berarti nggak ngumpulin, berarti nggak ada nilai. Nol untuk kuis. Nah, tambahan untuk ujian setelah meet lagi nanti. Oke, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan tentang ini materi ini? Ada? Oh, Pak, izin Pak. Hmm, gimana? Nah. Nanti kan soalnya di e-learning tuh kan? Iya. Yep. Jadi kami sistem menjawabnya langsung diketik itu kan Pak? Iya, betul. Oke, terima kasih. Sama Pak. kayak kemarin ya, buat Bapak kasih kuis. Kan Bapak buat soalnya, nanti kalian tinggal klik aja di situ, absen, dan kemudian dijawab. Nanti masuk ke Bapak jawabannya. Nanti Bapak akan nilai. Gitu? Paham ya? Baik. Bapak absen nanti tadi gimana Pak jadinya? Ya, nanti Bapak ini kan, uh, Bapak okay. checklist ya. ya. Terima kasih, Pak. Ah, Oke, okay. baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat ujian, persiapkan diri kalian dengan baik, gitu ya. Karena semua materi sudah disampaikan dengan baik, semoga bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih pak, ya selamat ujian.